Pak Airi, makannya Pak Eri, makanannya pedes pedes sekali, saya nggak berani makan pedes Pak Eri makanya tak, kasihin jendengan berarti cocok ya Pak Eri? yang ya, penting nggak membazir makanannya bisa dinikmati buat makan siang Wah cuma berkah. Persamaan di grup ini ya teman-teman ya jadi Pak Eri sudah nyerah, ini dilanjutkan sama <gupi> Pak Tugino <gupi> <gupi> <gupi> Anak, anang, anang aku mau nah, ya. aku apa? aku apa? aku apa? itu Yo banget Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Siji Seng Bini Lih. Apa kabar teman-teman? Semoga hari Jumat ini banyak berkah untuk kita semua ya. Lancar orderannya. Dan juga ke lantaran kecil juga. Oke, kali ini kita mau sedikit cerita ya teman-teman ya. Kali ini saya dapat orderan komput ya, orderan kedua. Dapat orderan komput. Nah, orderan di itu orderan komput di sebelah, sebelah Baraguda ya. Nah. Di situ ternyata itu antrenya banyak kali teman-teman Dan customer-nya e tanya Tanya pamannya antrenya banyak gitu Dan ternyata antrenya juga banyak saya tadi cuma bilang dua driver ternyata yang makan di situ juga banyak Nah setelah 15 menangis <tuh> Setelah Pak, masih lama Mas, enggak kan itu wakilnya juga makin banyak <laughs> dan, ya. Ternyata masalah, pesenannya juga ya, belum lima sakin ya Dan akhirnya kata Anwar itu masalah, masalah. Makanya enggak enggak minta dianterin ke tempatnya Katanya masalah. mau lanjut kantor gitu ya Dan... Kalian diberikan masalah untuk makan siang Tapi karena pesenannya bakso wajinya tuh pedes ya, pedes banget, requestnya pedes banget saya nggak berani makan karena saya takut pedes nah, ini daripada mubazir makanan saya berikan ke teman tadi tongkrongan ya hmm. jadi untuk Jumat berkah ini teman-teman saya dapat makanan pak wajib gratis nah, buat teman-teman kan, nanti dulu. Wah, dulu ya. drop langsung loh. ini makanannya baru ditangkap sama Pak Eri gimana Pak Eri makanannya pedes Nah, saya nggak nah, ya. berani makan pedas Pak Ari. makanya Pak kasih dikasih gincin jadi canceng nggak Pak Ari? Aku yang ya penting nggak, ya. Mbak nah, makanannya ya. bisa di nikmati buat makan siang Wah oh, Jumat berkah nah, hari ini kita lagi di Wedangan Yutri teman-teman di SMP, di Jepang SMP 4 ya, di seberang SMP 4 jalan hmm. di Iban jahitan jalan apa Pak? tiipan jahitan nomor berapa? Aduh, nomor <laughs> seberat tingas ngantar di oke okay. Ini sama temen teman sini ya, ini habis jembatan dapat makan siang. Ini ada Pak Anang juga, loh. Pak Anang, gimana kabarnya? Pak Anang, kok senyum-senyum? <guluh> Udah makan belum, Pak Anang? Nah, Wah, Pak Anang baru nggak doyan nasi, puasa baru puasa, teman-teman. Jadi mungkin sedang berkuasa biar ada yang menangis. <guluh> Bisa jadi tegang ngirit dia. Dia nggak berani makan. Jangan buru-buru, rasa metek aku pun bojo Pak Eri. gimana Pak Eri? Mantap pedasnya? <i> Mantap. <bersama Night overlapping> gak kada kada kubro pian sendiri loh ya. Siapa tanggung jawab? Resiko tanggung jawab? Resiko tanggung sendiri noh. Sampai kumbrob yas lur. Untung aku nyerah berarti bener itu oh ya teman-teman, jadi kalau teman-teman mungkin ngebit dapat dapet orderan di daerah SM4 ya SM4, hmm. SMA1, SMA2, atau di sekitaran balapan bisa mampir di Wedangan Yutri ini tak lebohnya Youtube loh, Wedanganmu kamu, kamu terbaru tadi ya aku ngerti-ngerti warungmu rame wong orang yang orang rame, rame. rame. <laughs> SMP 4, di cantar... SMP 4 kantor seberang SMP4 ya teman-teman ya itu di sana itu SMP4 nya itu SMP4 SMP4 ini ada di sini Komplit mau makan apa aja ada Tentu aku ora lho Pak Eko. Eh? aku ora berarti bener lho Pak Eri makannya sampai bertuturan keringat pedes banget apa? <tuk> Ini <laughs> teman-teman udah lihat keringatnya nih sampai segini banyaknya makan bakso aci, sebelak bakso aci ya? sebelak hai, hai hai, hai hai, hai hai, hai ya hai hai, hai hai, hai hai, hai request customer hai, kok hai, secara halus hai <laughs> <laughs> ya, hai, <susur> ini kebersamaan di grup ini ya teman-teman ya jadi Pak Airi sudah nyerah, ini dilanjutkan sama Pak Tugino apa? aku mau aku harus dong Yo, ayo banget aku ya aku gimana, gimana kesan dan kesannya, mantap? ini terima kasih sama customer ya Customernya tadi nggak jadi diantarkan, katanya buat makan siang ini tadi yang kedua, dapat go tapi makanannya nggak minta dihanterin ke customer